Paulus ini sering bikin masalah di orang lain ya. ya. <laughs> di mana-mana dia bikin masalah. Iya. Termasuk ke, termasuk ini, termasuk, ke, termasuk ke Pak Tobat bermasalah nggak ini Paulus? Tidak. Bahkan oh, itu dia mengajarkan tentang ajaran dari Yesus juga. Iya. Tapi itu terkutuk Pak itu kata Paulus. Silakan sebagai anak silakan. Ya artinya. Artinya Pak mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk. Eh, artinya menurut Bapak Pak Tobat setuju dengan Paulus mengatakan Yesus terkutuk. Sebagai anak bisa Pak? Iya, arti ulangi Pak, artinya sebagai Yesus, anak. Pak Tobat setuju Pak. dengan Paulus mengatakan Yesus terkutuk di tiang salib. Oke, secara tulisan sini Pak ya. Karena iya. orang yang tergantung di salib dikatakan terkutuk. Terkutuk. Maka sebagai anak sebagai kedagingannya itu mm -hmm. dia bisa disalibkan, Pak. Iya Cuman. enggak Bukan masalah salib ini masalah kut. Artinya sekali lagi Pak. Pak Tobat setuju dengan pernyataan Paulus mengatakan Yesus terkutuk Oke saya setuju sebagai tujuh ya udah, udah begini udah. sebagai anak dia terkutuk tapi ya. sebagai Tuhan kami tidak berani karena Tuhan itu bisa dikutuk Kristus telah ya. menebus kita dari hukum-hukum kutuk-hukum Taurat dengan menjalani dengan ya. jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib 14 Bahasa Betawinya yang mudah dimengerti. ya. Bapak lo ninggalin gua, Kenapa? Apa sebabnya? Ma? Bapak lo ninggalin gue. Gue ini mau tersiksa. Ini mau dimatiin. Gitu loh. Nah Bapak belum jawab. Sampai detik ini Pak Tobat. Gitu loh. Belum ada. Mohon ma maaf ma ma ma ma ma ma ya. Ini saya pernah diskusi sama. Uh, Dedang pendeta nih. Dia nggak Pak. nggak bisa jawab. Serius. Kenapa? Yesus bertanya. ya. Yesus yang ada dalam dirinya ini. Punya keilahian, terus ditinggalkan keilahian itu, terus dia bertanya kepada keilahian itu, keilahian ini tidak menjawab keilahian. Jadi keilahian bertanya kepada keilahian, keilahian tidak menjawab pertanyaan keilahian sampai detik ini. Ini fakta pak, pak tobat. Ya mudah-mudahan pak tobat bisa tobatlah dengan adanya statement kayak gini pak. Oh tidak pak, tidak, tidak uh, demikian. Itu kan pengumuman bapak, <laughs> beda dengan pengumuman kami pak. Nah sekarang waktu Yesus mengatakan Eli-Eli lama sabaktani, apa maksudnya Pak? Itu ungkapan yang di, mm -mm. biasanya dikatakan orang Israel di dalam saat penderitaan Pak. Mm, jadi Yesus menderita, ditinggal Dia Bapak? kembali ke perkataan biasanya ya orang-orang Yahudi itu ya. Ya tapi kan ditinggal Pak. Dalam, dalam kesusahan, dalam dalam mm -hmm. penderitaan, biasa mereka membacakan itu Pak. Mm -hmm. Dan Yesus sebagai orang Yahudi. Heeh sebagai kemanusiaannya dia pun mengatakan Tapi, itu. sebagai kemanusiaan kan apa ada roh Allah dalam dirinya Pak ada ya, ya roh Allah dalam dirinya ini yang dipanggil juga oleh Yesus karena roh Allah meninggalkan dia tidak so, roh Allah tidak tidak meninggalkan dia Pak kalau roh Allah tidak meninggalkan dia terus roh Allah siapa lagi yang dia tempat bertanya ya ini... Allahku kenapa engkau meninggalkan aku berarti ada Roh Allah meninggalkan dia pak, sebenarnya Allah pak yang Allah alaku alaku Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Ah, nah kalau bapak ambil sisi dari uh, pribadi mm, ya, mm. berarti uh, Allah itu meninggalkan Yesus kan? Iya Allah meninggalkan Yesus betul kan? Iya. Nah, Tapi berarti di dalam diri Yesus nah, kosong nah. di waktu mau mati itu di dalam diri Yesus kosong kealahan? Tidak pak, karena Yesus pun mempunyai hidup sendiri pak. Walaupun Allah di sini katakan meninggalkan Tapi dia nah. mempunyai kehidupan Hidup sendiri pak Coba cari dalilnya ada kok oh, Kalau Yesus punya uh, kehidupan sendiri Allah juga mempunyai kehidupan sendiri Berarti berbeda dong pak Tadi dari awal mengatakan sama loh Yohanes 5 ayat 26 uh -huh, Sebab itu? sama seperti Bapa mempunyai hidup Dalam uh -huh. dirinya sendiri uh -huh. Demikian juga diberikan, diberikannya anak Mempunyai hmm. hidup dalam dirinya sendiri. Kalau begitu hidup sendiri sendiri ya pak. Iya kan, secara pribadi ya kan. Pak Iya anak pak. dia yeah. yeah. Bumi, yeah. bapak ada di sorga. Kalau hidup sendiri sendiri artinya tidak ada persamaan pak. Sama Berbeda. ya kalau dari pribadi kalau mau dilihat ya. beda. Ini ini bapak Art pak tobat bawa bawa ini. ayat. Pak tobat nggak bisa nyusahin sendiri loh diri bapak ini. Pak Enggak loh. Ya. Kalau dia ya, punya kehidupan sendiri-sendiri Artinya statement Bapak dari awal Pak Tobat ya Mengatakan sama itu artinya berbeda Karena sendiri-sendiri yang namanya sendiri-sendiri itu berbeda Kan sudah dibilang Bapak hmm. bukan anak, anak bukan Bapak Kan semua statementnya kan begitu semua Pak Ya kalau bukan kenapa tadi disamain dari awal Pak Iya, artinya kalau ditinjau dari situ memang berbeda. Ya udah artinya kalau berbeda. Dari sisi lain, dari kemahkuasaannya, kemuliaannya, ya Yesus mempunyai sendiri, Pak. Ya, kemuliaan Yesus itu dari mana, Pak? Sama seperti yang dipunyai Allah. Nah, kemuliaan Yesus itu dari mana? Aku datang dan keluar dari Bapa, Pak. Ya, berarti siapa yang memberi kemuliaan Yesus? Bapa, gitulah. Kalau Bapa sudah memberi kemuliaan kepada Yesus, apakah Bapa sudah habis kemuliaannya? tidak bakalan enggak artinya kemuliaan Yesus sama dengan kemuliaan Bapak sama Pak dia sama begini Pak okay. dia datang yeah. dan keluar dari Allah Pak yeah. Iya pada saat sebelum datang Bagaimana dia berada di dalam Allah di dalam Bapak uh -huh. ya seperti itulah yang dia miliki Iya yeah, udah kalau ya. kalau sama kemuliaannya artinya waktu dia disalib gitu ya Kenapa yeah. ditinggalkan Kenapa dia pergi? Kenapa enggak tanggung jawab? Maksud saya itu loh pak. Lah, kan pemahamannya beda kan? saya bilang tadi. Itu ungkapan orang-orang. Cuman -orang, hmm. itu apa? Ini, ini Yesus pernah... yang ini Yesus yang bicara loh nah. pak. Bukan orang. Jangan bawa orang lain. Yesus nah. sendiri keluar dari mulutnya berkata. Ya karena dia sebagai anak, sebagai nah. orang uh, Yahudi nah. waktu itu, seperti dia bagaimanapun dia mengikuti adat istiadat, Yaitu dia disunat. Nah. Jangan kesunat nah. pak. Seperti Artinya dia pernah dia dalam ya pernah dalam suatu saat Yesus pernah dalam suatu saat Yesus ditinggalkan oleh Bapak gitu ya tapi ya, tapi aku ya. ya Pak ya. Iya jelas ya, ]kan ayatnya, Pak. ya artinya pernah nah. dalam suatu saat Bapak atau Allah meninggalkan Yesus karena Yesus memanggil dia Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku di sini ada yang ditinggalkan dan ada yang meninggalkan ya Pak ya secara huruf dia begitu kebaca ya pak, tapi secara pengertian ini adalah ungkapan ya, yang yang disebutkan orang di saat mereka itu uh, ah. dalam kesusahan. Kami dalam Muslim pak, hanya membaca, hanya membaca tidak nambah tidak dikurang pak. Betul. Betul ya pak ya. Artinya kami bebas dari tafsiran yang mengandang ada di sini. Ya pak ya. Jadi kami yes. Muslim itu mempelajari Bible itu, kami yes. nggak mau menafsirkan, enggak. kami hanya membaca apa adanya. Kalau kalau kitab sendiri ditafsirkan enggak, Pak? Ya mana? Bukannya penuh dengan tafsiran juga. Bisa ditafsirkan memang kalau punya kalau Bapak bisa ditafsirkan juga. <laughs> bisa. Ya, Oke, okay. sobat tafsirkan Eli Eli lama sabaktani tafsirnya Bapak. <laughs> ya itu kebiasaan orang-orang waktu hmm. itu ya Yahudi itu dalam saat penderitaan, dalam saat uh -huh. kesusahan, mereka akan berseru kepada Allah. Uh -huh. Oke okay. tapi arti dari Eli Eli lama sabatani coba di arti terjemahannya terjemahannya itu, itu ungkapan mereka orang-orang ter... itu untuk apa uh -huh. berseru kepada Allah di artinya pak, itu. arti Eli Eli lama sabatani Pak Tobat ngerti enggak sih arti Eli Eli lama sabatanku aku mengapa engkau meninggalkan aku Oke okay. so, Art orang, orang artinya orang -orang, artinya oh, begini Pak uh -huh. seperti so, orang-orang Yahudi yang lain pun Walaupun tidak disalib, tapi dalam penderitaan, dalam kesusahan mereka, mereka pun akan berkata-kata demikian sebagai ungkapan pernyataan mereka kepada Allah. Oke, okay. kalau kalau ungkapan ini benar ditinggalkan atau hanya ungkapan, ungkapan jadi dalam ungkapan. Oke, okay. baik, baik, baik, baik, baik. Orang -orang Artinya, orang -orang. Yesus berkata, 'Eli, eli, lama sabaktani, Allahku, Allahku, kenapa Engkau meninggalkan aku?' Artinya, hanya ungkapan, tapi sebenarnya tidak ada yang ditinggalkan. Allahnya tetap berada dalam dirinya hanya dua iya. pilihan Pak oke okay, baik artinya Yesus hanya ungkapan bahwa alaku alaku kenapa engkau meninggalkan aku iya. dalam padahal dengar Pak padahal sebenarnya orangnya tidak meninggalkan dia begitu hanya ungkapan loh Pak ungkapan adalah sesuatu yang belum tentu pada ungkapan yang sebenarnya ya artinya Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani alaku alaku kenapa engkau meninggalkan aku artinya Allah tidak meninggalkan Yesus hanya ungkapan saja betul apa betul benar tapi betul mana benar. benar tapi betul artinya waktu Yesus mau disalib Allah masih ada di dalam dirinya betul betul betul waktu -sama Yesus sama-sama dengan Yesus ya iya, iya. waktu Yesus mengikul salib saya mundur dikit ya Pak itu iya. ngos ngosong lo capek loh Pak Sangkin capeknya diganti iya. oleh Simon apakah roh di dalam diri Yesus waktu Yesus kecapean adalah ada yang merasakan capek ini Pak roh Allah atau fisik ya fisik Yesus ya sebagai manusia ya sebagai bagaimana siarolanya ada Pak di situ? ada kenapa rola nggak membantu dia supaya nggak capek Iya kehendak Allah maha kuasa loh Pak artinya kemahakuasaannya diturunkan dulu menjadi lemah makanya kan dibilang ha -ha. pada suatu saat dia itu merendah apa mengosongkan dirinya gitu kan nah, katanya mengosongkan dirinya gimana sih katanya ada penuh kealahan gimana sih Pak penuh tapi dia tidak memakai kealahannya situ Pak Oh, oh jadi waktu dia memikul salib rola keluar dulu dia nggak pakai ada di situ, tapi tidak bekerja, gimana? Oh, ada di situ, diem, enggak bekerja. Artinya diikut dirinya Artinya baik. tidak mengandalkan itu. Baik, baik. Ada roh Allah di dalam. Ada roh Allah di dalam diri Yesus. Waktu Yesus capek, jadi kemahakuasaan, kemahaperkasaan roh Allah ini tidak kepake. Pakum, Ap gitu ya, pak ya. Pakum. Op dulu. Dia op dulu kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya. Op. Jadi yang ikut rendahkan diri, ya kan? iya merendahkan diri artinya dia tidak pakai pak kemahakuasaannya, artinya kemahaku ya, kemahakuasaannya di zaman modern bahasa modernnya adalah op dulu kemahakuasaannya off dia pak itu. tidak on, nah. gitu ya mm -hmm. on dia enggak enggak on pak, off artinya karena Yesus capek off. loh, gitu ya sampai disalib ya setelah tadi Elia Elia sabaktani waktu Yesus sudah di eksekusi saya nggak usah ceritain pak tragis itu, belum lagi kalau tiga tiga tiga belas orang yang digantung di tiang salib gitu. karena menurut bapak yang terkutuk itu fisiknya atau rohnya pak? itu ada penjelasan Bapak pak itu mm -hmm. terkutuk. Dan, karena biasanya orang-orang yang disalib itu kan ceritakan mm -hmm. begitu kan orang-orang terkutuk kan. Mm -hmm. jadi begitu Yesus disalib mm -hmm. maka disebut juga dia kan seperti orang terkutuk itu kan enggak ada kata seperti pak coba buka Galatia tiga coba dia yang mengganti yang kita nih harusnya dihukum kita yang terkutuk ini pak I, iya dengerin dulu pak coba minta tolong dong Galatia tiga tiga belas ada yang saya screen nggak saya siapa ya. Galatia apa? Galatia tiga tiga oke sebelum saya screen saya ngomong dulu nih iya, alat iya. tuhan kita esa satu ya kan berarti itu perkataan Yesus dia bilang katanya nggak ada perkataan Yesus ya udah nanti coba Galatia 313 oke okay, Galatia 313 maaf ya Pak Tobat ini diskusi santai ya, Pak nih Dapat. Galat Galatia 313 oke okay. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan menjadikan eh dengan menjadi kutub karena kita sebab ada tertulis yang terkutuklah orang-orang yang digantung pada tiang kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Eh, pak, pak, pak Tobaat. Iya. Yesus digantung di, di salib nggak pak di kayu salib? Iya, disalibkan. Artinya Yesus terkutuk ya pak? Maksudnya? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib Yesus pernah digantung nggak salib Pak? Pernah Berarti Yesus terkutuk ya Pak? Ya pandangan manusia kan demikian Oke nggak apa-apa Pak Artinya bisa, kan? jadi Artinya manusia, fisiknya terkutuk Kealahannya ada di dalam Gimana, gimana? Waktu Yesus fisiknya terkutuk ini Ya Roh Allah di dalam diri Yesus oh. Apa ikut terkutuk? Oh gitu hmm. Ikut tersalib kan? Ikut oh. terkutuk nggak Pak? Tidak, loh, kan di dalam, Pak. Iya, tapi dia terkutuk Bang, Adi tolong, tolong, aduh, sambut tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, iya tolong, iya, tolong, ini tolong, tolong, tolong, pak tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, Pak tolong, tolong, tolong, pak tolong, iya, tolong, tertulis tolong, tolong, tolong, tolong, Iya oke okay. Sesuai dengan yang tertulis bahwa orang yang digantung itu Adalah nah, yang ter terkutuk Terkutuk Nah begitu Yesus Nah disalib Dikatakan ah. juga terkutuk kan Ya iya Ya sudah Sudah artinya Waktu Yesus terkutuk Apakah roh Allah ada di dalam diri Yesus yang terkutuk ini? Ada Ada. Apakah roh Allah itu terkutuk? Tersalib Kalau belum terkutuk tidak Pak saya. saya Tapi ah, roh Allah berada di dalam diri Yesus yang terkutuk begini pak, di dalam diri, tapi dalam keilahiannya tidak terkutuk pak, tapi tidak ikut ter... tapi begini, ikut pak, ya? di dalam fisik kita terkutuk pak iya, tapi dalam ke... dalam ke... keilahiannya, kita orang Kristen kristian berani mengatakan, yesus terkutuk loh itu tertulis pak, oleh paulus, iya kan paulus yang kita... ngomong lah pak Betul. bukan saya ini, bukan saya ini secara secara anak-anak uh, hmm. ya secara anak, oke okay, tapi secara keilahiannya kita tidak bisa sebagai Tuhan tidak bisa kami mengatakan dia itu terkutuk pak kalau begitu ya, omelin iya, Paulus kalau begitu bapak omelin Paulus saja iya perannya nulis ini, kok Paulus ini sering bikin masalah di, di orang lain ya iya. <laughs> di mana mana dia bikin masalah iya bapak termasuk ke, orang ke, orang. termasuk ke, termasuk, ke, termasuk ke Pak taubat bermasalah nggak ini Paulus tidak bahkan karena oh Paulus tidak mengajarkan tentang ajaran dari Yesus juga iya tapi itu terkutuk pak itu kata Paulus silakan sebagai anak silakan ya artinya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 Ya, apakah ada Tuhan di dalam diri Yesus yang terkutuk ini? Dia sendiri adalah Tuhan gimana sih, Pak? Berarti Tuhan terkutuk. Bapak mau arahkan saya tahu Pak, mau Bapak mau arahin ke mana itu? Saya kan coba, kan aku udah paham itu. Oke, oke, oke, ini. Kan iya sisterku. Selamat ya, sister. siang, Oke, oke. Selamat, okay, siang. Okay. selamat okay. siang, Pak. Lanjut. It's... Ya, lanjut, lanjut. Apa, dilanjutkan juga Pak siapa tadi Pak Christian ada iya, ya? Iya silakan silakan yang lain. Silakan Pak Christian. <tuk> Saya cuma mau jawab tentang kutuk ya Pak. Silakan Pak Christian. Iya selamat siang semuanya. Siang Pak. Ternyata yang bisa Kalahkan kutuk adalah orang yang tidak punya kutuk dan suci. Kalau dia punya kutuk tidak. bisa Tiga menenggelam Pak, Pak. ini Pak Kristian suaranya agak dibesarin dikit Pak. Oke. Okay. Yang bisa kalahkan kutuk adalah orang yang tidak punya kutuk. Dia harus suci. Kalau dia terkutuk tidak bisa menebus orang yang terkutuk. Manusia ketika jatuh dalam dosa itu sudah terkutuk. Galatia 3 ayat 13 tidak boleh dibaca separuh atau seperempat. Oke kalau Oke. gitu buka semua dulu, buka semua galatia Oke. 13. Buka dulu John, galatia 13. biar ya Pak Kristian? Pak sekaligus, sekaligus 14 itu baru nanti paham maksudnya apa mm -hmm. ya. Ya boleh Pak. Silakan Pak. Di kutubain kita Pak. Kutubah silakan. Oke. Bisa dibaca galatia 3, 13 dan 14 um, motok piring pak janai bahu nih mute dong ya lanjut kristus telah Christ. menebus kristus mm -hmm. telah menebus kita dari hukum-hukum kutuk hukum taurat dengan menjalani dengan jalan nah. menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib 14 Kristus telah menebus kita dari hukum-hukum kutu hukum Taurat Dengan menjalani dengan jalan Yesus Kristus telah membuat ini Supaya di dalam ia berkat-berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijadikan itu Yes, hukum Jati. Taurat Udah-udah selesai-selesai okay, kepanjangan okay masa-masa kalau begitu sekalian aja baca kejadian sampai Wahyu iya iya iya tiap 13-14 saja sudah hmm, cukup ya. gimana jadi, Pak Coba terangkan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Tautat ikuti Jion ke-13 dulu Jion iya jadi ayat sebelumnya itu kan seperti itu ya dengan jalan menjadi eh deh ada telepon masa ini ya ditolak aja Pak bilangnya perintah dari handi selebes nggak boleh terima telepon iya iya <laughs> Ya, dengan jalan menjadi ini, karena kita. Jadi yang terkutuk itu istimewa kita. Jadi, sebab ada yang tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sebetulnya kita, sebetulnya ada. kita. Tapi Yesus yang menggantikan kita. Supaya apa? Nah, Yesus Kristus hmm. telah membuat ini supaya di dalam dia, di dalam Yesus, berkat Abraham, kita bisa menjadi uh, Abraham Rohani Itu karena Kristus Maka itu dia katakan di, di dalam dia Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain Sehingga oleh iman kita menerima roh ya, yang telah dijanjikan itu. Oke Pak Christian roh Pak Christian yang dijanjikan itu apa? Ini belum bicara roh Pak. Ini berbicara kutuk ya. dulu. Ini dua hal yang berbeda. Pak belasnya yes. nanti. Gini aja Pak ya. Tadi menurut Pak Christian sebenarnya yang terkutuk itu adalah orang-orang gitu ya Pak ya. Betul. Tapi Yesus menggantikannya di yes. gitu yang salib. Yes. Artinya Yesus terkutuk Pak? Iya sebetulnya dia nggak orang yang suci yang menjadi menerima kutukan itu untuk sementara iya artinya Yesus Yesus terkutuk iya sementara tiga salib Iya okay. udah itu aja semua nggak usah di iya. jadi sementara Yesus terkutuk karena sebenarnya Pak Kristian yang terkutuk tapi Yesus menggantikannya sehingga Yesus yang terkutuk kan itu ya Pak yes tapi okay, dengan yes. dengan kebangkitannya okay. itu waktu Yesus terkutuk Pak Apakah Yesus waktu itu Tuhan atau bukan keduanya dia manusia semula sekaligus Tuhan artinya Tuhan terkutuk tapi yang dia alami itu manusia yang kudus dan suci itu Nggak, uh, yang terkutuk ini manusianya apa Tuhannya atau kedua-duanya karena manusia yang berdosa bukan itu saya tanya Pak dia ya oke okay, tapi yang kan terkutuk ada... ini Pak manusianya kayak yang terkutuk atau ketuhanannya yang terkutuk atau dua-duanya saya bisa menjawab, jangan dipotong Iya, silakan Karena manusia yang berdosa, maka itu tidak bisa binatang-binatang itu yang menanggung Loh, Itu bisa dilakukan waktu zaman PL Lari keselamatan ya, Tunggu dulu ya. Binatang Lalu, ya Pak, diikutkan binatangnya Awalnya seperti itu Kalau tumbuh tunggu diikutkan enggak Pak itu? Kita dulu Kita kita manusia Dari. dulu aja. Yang punya darah, ya, ya, Kalau ya. manusia manusia pak, jangan nyangkutkan binatang, ya, okay. jadi rancu ya. kan. Tapi kenyataan, mulai Adam sampai semua Nabi, hmm. pasti ada darah yang tercurah ketika bukan, pak, manusia pak itu. Kristian, bukan itu pertanyaan, dunia. bukan itu pertanyaannya pak. Tapi pasti ada hubungannya. Ya gini aja pak, dengerin baik-baik gitu ya. Makanya tuh saya tuh ingin orang yang berbahasa Indonesia dengan baik. Mohon maaf ya pak Kristian. Yang terkutuk ini apakah manusianya saja yang terkutuk Atau ada ketuhanannya yang tertuk, kutuk, atau dua terkutuk, atau dua-duanya terkutuk Karena manusia yang terkutuk mm -hmm. Pasti harus ada manusia yang lain yang suci yang kudus yang bisa menanggung kutuk. Saya enggak bawa manusia lain Pak antara Yesus dan ya, ya. Tidak. Ada dua, kan? Ya, Yesus ya, ini terus. adalah Tuhan. Yes, ya. Apakah Tuhan terkutuk? Tidak, tidak. Terus, apanya Yesus yang terkutuk? Manusia, manusianya. Ya. Waktu manusia yang terkutuk, terkutuk ketuhanannya kemana? Tetap ada, Kak. berarti ketuhanan ikut terkutuk. Tidak, kan? Nempel, kan? Nempel ada di situ, Pak. Tapi yang menanggung dosa itu ini sudah akan menanggung bukan menanggung dulu pak itu efek dari kutukan baru ngomong menanggung. Iya pertanyaan selebes ah. itu dari dulu seperti itu tidak ada dasar teksnya iya. pertanyaan asal asumsi. Jadi tidak, kalau bertanya asumsi sih pak <tanya, <tanya, dasar dasar asumsi pak justru pak. yang asumsi saya itu sudah mengenal cara anda bertanya pak, sejak dahulu mana sih pertanyaan itu asumsi? Anda seperti kedelai pertanyaan <tanya>. Bawa jangan kepanasan apa nih bawa saja, ya saya ini itu. ada kita membahas ini Pak, Pak Naibaho kita membahas ini yang ada tertulis manusia terkutuk ya, itu loh ada tertulis ini Pak Naibaho Pak Kristian udah akui ya Pak Tobat udah akui bahwa Yesus itu terkutuk kudil di sini tertulis kenapa Pak Kristian berkata sebenarnya manusia ini yang terkutuk tapi Yesus menggantikannya sehingga Yesus terkutuk ini deal di sini gitu loh. Nah pertanyaan sekarang, kemana ketuhanannya Yesus waktu Yesus terkutuk? Menurut Pak Kristian ada di situ. Pertanyaan selanjutnya, apakah ketuhanan ikut terkutuk waktu manusianya terkutuk? Ini harus dijawab. Bukan Ini pertanyaan. Sih, pertanyaan pertanyaan bukan asumsi gitu loh. Asumsi itu adalah kalau menjawab. Ini loh. Okay, silakan Siapa yang mau jawab? Atau eh, Pak? Ini aja, Pak. Kristian aja, soalnya ini, Pak naik tahun. masih Fadi. tidur ya? Ya, silakan. Kalau kita Pak. itu tidak berani mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk gitu loh. Eh, tadi ngomong, Pak, barusan ngomong. Buka Sampai. artinya Yesus sebagai apa dulu kan? Ya, Yesus sebagai apa yang terkutuk, Pak? Di ya situ kenap, kan sebagai anak gitu sebagai kan. Sebagai anak Bapak menghujat anak. Silakan, silakan. Saya enggak menghujat. Paulus yang menghujat, Pak. Paulus yang menulis. Ya, menulis menghujat. Menghujat loh, Pak. Ya. Di sini tidak ada menghujat loh, Pak. Iya, selama itu dari dulu seperti itu, dulu, seperti itu, dulu, Saya sudah hafal dia cara dia dulu, Ya kalau sudah hafal ya tolong dijawab dong, Pak. Jadi begini. Iya, silakan, silakan, Pak. Di ada ayat mengatakan. Heeh. Uh -huh silakan anak di apa dihujat gitu kan bukan menuduh ke bapak-bapak tidak loh hanya Kami menghujat bahkan. Pak Paulus kalau Anda mengatakan saya menghujat berarti Paulus bisa, menghujat Bapak Bapak orang belum selesai berbicara Bapak potong maknanya Oke silakan, maknanya. Ya. Oke, silakan Pak silakan orang gitu supaya nak berubah makna Oke, baik, Oke pak saya, saya bacakan maknanya. lagi ya Oke saya jawab lagi jangan dipotong ya karena ini enggak bisa mau ini apakah Yesus terkutuk nggak enggak bisa gitu kan diceritakan gimana ya saya baca lagi sudah saya katakan dari awal Yang bisa kalahkan kutuk adalah orang yang tidak punya kutuk dan harus suci Kalau sama-sama terkutuk tidak mungkin bisa menebus kutuk ya Kristus telah menebus kita dari kutuk ya dengan jalan menjadi kutuk karena kita karena kita Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada salib saliblah. Orang Islam itu suka hanya yang tertulis ini aja. Yang atasnya enggak dibaca, di bawahnya enggak dibaca, maka itu yang tertulis. muslim yang tertulis di, usah dipercaya Gini ya, ya, Pak gini Pak akulif, akulif. ya kalau kita belas tubuh, objek, iya, tunggu-tunggu-tunggu tubuh, gantian, Pak. Kita bahas, kulit Kalau kamu nggak mau jawab, dengan kemudian kamu. apa makna di balik ya, kutukan? Maknanya oke, okay, maknanya kalau itu, jelas Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat hmm. Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain hmm. sehingga hmm. oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan lah Roh yang dijanjikan iki, Sayanya, apa, itu, itu efek da, dari kutukan Pak kita bicara ya, dulu ya, fokuskan ya, dulu ya ya pertanyaan sekarang siapa yang terkutuk Yesus bangkit kalahkan kutuk akhirnya Nggak, siapa yang terkutuk di tiang salib Yesus semua manusia bukan. itu pada dasarnya terkutuk Aduh ya. diam dia dulu Pak Limau ya termasuk Iska. juga Arab- Arab itu terkutuk semua Iska. itu siapa yang terkutuk di tiang salib ini dulu Pak nanti kita jelaskan apa makna kutukan ini gitu loh <tuk> semua manusia itu terkutuk semua, termasuk Yesus ya termasuk Bunda Maria juga terkutuk semua manusia termasuk Yes kalau ba, termasuk jangan penghujatan ini nabi bahwa ini. Eh penghujatan ya. ya, Pak, penghujatan ini. Iya, tapi jangan liar. Kita enggak berbicara anda, oh, di sana loh. Sih, dan dan dan. Termasuk. waduh termasuk. Dengarkan dulu. Termasuk ini. ini penghujatan nah, ini orang. Anda, ini. Nah, kita kan awas begana wata terkutuk apakah awas begana wata Allah yang menurut kami itu sebagai. A pencipta alam semesta itu manusia ya, Pak ya ya ya ya, ya oke okay. oh, Aduh penghujatan bagus Pak itu kalau nggak bisa menjawab ya diem Pak Diem. Kalo yang dijadikan itu, pak. itu apa? Yesus kami tidak pernah menistarkan Yesus kami yes. tidak pernah menistarkan kami di sini bertanya Pak Naibah ini ternyata sudah terguncang mengatakan gak... bab yang asumsi pertanyaan ya pertanyaan Pak Cuti jawaban yang melintir-lintir kesana-kesini, yang tidak tegas itu, yang asumsi pak harus diakui. Dari dari tadi nggak pernah loh kita terjadi hujatan di sini. Iya, tampilkan lagi ayatnya, kita bahas lagi. Jangan ditutup. Ya, kembali, ke aja, ya. kembali ke ayat. Kembali ayat aja Kita nggak membawa ajaran Islam di sini. Ada tertulis kok itu di situ. Tertulis. Jadi ada landasan berpikirnya, ada landasan berbicara ada datanya gitu lo. Nah sekarang ini kita mau fokus dulu ada dua hal yang berbeda di sini siapa yang der, yang terkutuk ya dan kenapa terkutuk ini dulu kalau pertanyaan siapa artinya ada orangnya ada objeknya dan kenapa terkutuk artinya sebabnya terkutuk jadi jangan tanya siapa anda menjawab sebabnya enggak nyambung Empat belasnya itu sebabnya, tiga belasnya siapa? Ini saya terangkan sebagai orang yang ngerti berbahasa Indonesia dengan baik. Tiga belas itu siapa? Empat belas itu kenapa? Oke, okay. okay? nah jawab. sekarang tiga belas siapa? Baru empat ya, belas, kenapa? Silakan, saya jawab silakan ya. Sudah saya katakan, yang terkutuk itu manusia. Oke, okay, manusia. Ya ditulis manusia terkutuk. Okay, Yesus mak. itu kudus suci tanpa kutuk. Kalau okay, dia punya kutuk tidak bisa menebus kutuk. Oke. Okay, yang terkutuk adalah manusia. Yes. Oke. Okay. Yes, terus yeah. kalau menebus kita dari kutuk. Oke okay, oke okay, pak. Yang terkutuk adalah manusia. Yes. Oke. Okay. Yesus menebus kutuk okay. itu. Manusia ini terkutuk di mana pak? Di mana? Manusia terkutuk di mana? Dia semua indi. manusia? Nggak, bukan semua. Manusia terkutuk itu di mana sesuai Galatia ini, Pak? Di mana dia terkutuk? Loh. A di kayu salib, B di pohon sengong. Manusia itu begitu dia itu berdosa atau sudah Bukan langit, ke situ, Pak. Maunya apa -apa? Manusia ini terkutuk, terkutuknya di mana? Di kayu salib atau di pohon sengong, Pak? Pertanyaannya nggak jelas pak. Oke. Okay. Ya di kayu salib apa di mana terkutuknya manusia ini pak? Sesuai yes. yang tertulis loh pak di situ baca pak. Kristus atau manusianya? Aduh pak. Terkut. Saya terangin. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ya pak ya. Ya oke. Okay. Ya Yesus pernah digantung di tiang salib nggak pak? Pernah. Yesus terkutuk nggak? Pak? Dia menggantikan kita. Yesus terkutuk nggak waktu digantung pak? Dia menggantikan kita. Waktu dia menggantikan Anda, berarti Yesus digantung di tiang salib, tahu, Pak. Untuk sementara, dia yes, tapi dengan yeah. kebangkitan. Ya, udah apa? jawab aja, berarti sementara Yesus terkutuk di situ, ya. Yes, yes, ngomong dong dari tadi, yes, gitu. Okay. Tapi, Terus kemudian, pertanyaan selanjutnya, apakah waktu Yesus terkutuk itu? Yesus ada unsur ketuhanan di dalam dirinya. Setelah Yesus mati di kayu salib, dia bangkit. Tetap saya berpan Pak apa? Apakah aku tahu arahnya sampean hanya untuk mengutuk A Yesus saja Apakah ada unsur ketuhanan di dalam diri Yesus waktu Yesus terkutuk tetap Yesus itu manusia dan Tuhan Apakah ada unsur